What's up school fans? Welcome back to the timeout. Ah, yeah, I would take my shirt off but I want to embarrass him. For me. <laughs> <laughs> I really got it next to you like this. <laughs> you do have to do this. <laughs> hey, you can man, yeah, yeah. First of all, first of, all, all, of first all, all, I ain't go low. You could at least wax this right here. It's <laughs> there. Yeah. All right, come on. What I got? Knock on. Shit. Aduh, jiwa sih ngakak banget sih. Dia kayak ketularan, jehar, seminggu kali ya, pengen shirtless gitu. Tiba-tiba random banget, press conference gak pake baju sampai delay deh, kita di rumah. Kalori, tembakan gue lah, dan kita kembali lagi ke class time out. Uh, hari ini walaupun sedikit capek, di penumpen Kamboja, uh, setelah mining, liput timnas putra dan putri, tapi hari ini harus nyempetin sih. Untuk bikin time out karena Los Angeles Lakers hari ini lolos ke Western Conference final. So, congratulations kepada Andovi dan semua Lakers Nation yang ada di Indonesia. Ternyata... Andovi itu prediksinya lebih jago daripada si Korgi ya Tapi hari ini sih LeBron James and Anthony Davis Make sure sih gak ada game 7 di Chase Center Mereka mm, don't wanna take that risk sih ya, Untuk main game 7 di Chase Center Dan obviously juga kita hari ini akan membahas sedikit tentang si Games Yang lagi seru-serunya dan juga lagi hype banget uh, So once again thank you so much to all, semuanya yang sudah menonton Liputan gue dari Kamboja Udah ada tiga video highlights yang gue upload main ini Jadi pastikan kalian support Kasih like, kasih komen, kasih good vibes juga So once again Thank you so much semuanya Dan juga thank you so much Yang sudah mampir Ke kelas timeout hari ini Dan pastikan Seperti biasa guys Kasih likes-nya guys Tekan dulu tombol likes-nya um, Ya yeah kalau gitu kita langsung masuk aja ke kelas taiwan hari ini Kelas taiwan hari ini mungkin agak panjang juga sih Karena notes-nya ada 26 halaman Tapi <laughs> kita akan mulai dengan si terlebih dahulu uh, Kemarin ini sempat ada yang viral jelas aja Yaitu ending dari gamenya Filipina melawan Kamboja uh, Jadi awal mulanya Baiknya kan kenapa sih Koko tiba-tiba bisa ribut-ribut gitu uh, Awal mulanya sih sebenarnya pelatihnya Kamboja itu agak rese aja Dia berhasil night-night ketiga arah guys Dari ke depan ke samping arah benchnya sih Uh, Filipina lalu ke belakang ke arah gue juga deh naik naik juga guys kemarin ini um, tapi puncaknya of course uh, sisa 20 detik itu Kamboja udah up 10 poin. Um, dengan tidak etis, dia nge time out, guys. <laughs> dia nge time out untuk selebrasi, untuk nge penontonnya Kamboja, dan juga flexing dikit. Uh, jadi, menurut gue itu sangat disrespectful. Itu sangat disrespectful sekali, dan ya ada di unwritten rule nya basketball lah. Kalau lu udah menang segitu, nggak usah call time out lah. Jadi, itu kenapa si Chris Frost, Coach Charles Reyes dan juga Coach Tim Kohn tuh, wah, maki-maki, man. They were like cursing that coach out kemarin ini. Tapi jujur, gue pun dari pertama kali lihat sih, nget-gelagatnya pelatih itu, Amundaga rese sih, gue juga udah banget pas ngeliatnya. Um, semoga aja sih yang bantai. Kamboja nanti ini, semoga Indonesia malah bisa ngalahin mereka di semifinal. Um, gue tahu juga banyak yang protes, wah, ini Kamboja isinya pemain naturalisasi semua nih, tapi... Kita enggak bisa protes juga, karena peraturannya mereka yang bikin jadi sah-sah aja sebenarnya Mereka kan enggak melanggar peraturan ya. Um, cuma sekarang ya mereka jadi musuh semua negara sih menurut gue. <laughs> karena semua negara pengen banget ngalahin uh, mereka. Jujur ya kalau gue disuruh pilih, Gue mendingan Timnas ketemu Kamboja sih daripada ketemu filipina sih Karena kayaknya sekarang ini filipina lumayan panas timnya uh, Mereka kemarin di locker room pun juga gue bisa denger langsung Udah track-track Eh hey man next time we see them, we're gonna fuck them up, man Let's fuck them up Udah gitu-gitu man di locker room Karena mereka juga emosi banget tentang apa yang terjadi di game kemarin um, Ya, yeah, sebenernya menurut gue Filipina sebenarnya bisa menang lawan Kamboja, cuma memang sayangnya si Justin Brownlee di kuarter pertama udah kram lalu si, si Jay Perez le apa yang gak masuk uh, Marcio Maboy di kuarter ketiga saat lagi Filipin mau naik juga dia uh, beberapa kali 3 point gak masuk sih, jadi itu mematikan momentumnya, jadi Filipin uh, main-mainnya ya jelek sih sama gue itu, jadi kenapa juga mereka kalah lawan dari Kamboja gue belum pernah sih, jujur belum pernah lihat si Justin Brownlee scoreless kayak gitu sih um, di Kamboja menurut gue yang bahaya yang nomor 10, si Darden Dorsey ini pemain veteran uh, man he could shoot though he could shoot that three for real and si nomor 4, Syed Pridjit itu dia juga mainnya di highest league yang halnya di Yunani dia juga pintar banget ngatur temponya very aggressive juga jadi menurut gue Timnas mau ketemu siapa aja di semifinal berat sih. Berat, but it's gonna be so much fun to watch. Menurut gue untuk support mereka juga. Main timnas kita menangin tipis. 88-82 dari Vietnam. Uh, menurut gue, itu campuran sih. Dari bad game, bad day, dari timnas plus... Vietnamnya nembaknya wangi banget sih. Jujur gue liatin nih pemainnya timnas tuh close outnya udah bagus. Tapi shooternya Vietnam ambang masuknya terus si Tamdin nomor 23. Lalu yang nomor 11. Centernya mereka juga nomor 66. Jadi menurut gue... Ya kemarin itu sedikit kayak wake up call juga lah untuk tim nasional kita tapi untuk game memang di fourth quarter defense timnas pick up udah bisa shutdown juga apalagi pemain Vietnam juga kayak kecapean karena mereka mainnya heavy minutes and of course offensively kita digenong sama Bin dan juga press ya kau mulai quarter keempat itu main langsung eight all run itu menurut gue yang memberikan momentum untuk kita bisa memenangkan game kemarin tapi press man benar-benar jago sih dia sih, memang dia rayak, Timnas guys, uh, dia 27 poin men, kemarin ini, uh, beberapa big bucket juga at the end, uh, selalu sih sama bin juga yang udah kram-kram men, udah kram-kram tapi masih kasih efforts yang luar biasa dengan 23 poin, tapi main gua gue pulangnya satu bus sama Timnas, Gua nanya lagi sama si Anthony Bean, if it's okay, he said like, he's really okay, no worries katanya, um, Besok sih, tapi timnas kita baru diuji karena lawannya Thailand. Sekarang Thailand ini bener komplit. Kemarin gue juga sempat ngobrol dengan Tyler Lamb. Jadi pastikan kalian juga check out dah interview kemarin ini. Uh, ngeri sih. Mereka ngeri banget. Karena starternya nya lo bisa bayangin, Trey Holder, Freddy Leach, Tyler Lamb, Moses Morgan, dan juga ada yang baru nih, Martin Brunick uh, dari Jerman. Uh, plus ditambah motivasi karena kita kalahin mereka tahun lalu. Jadi, um, Besok harusnya seru sih, besok harusnya seru, tapi semoga Juwaro bisa main lebih lama, Juwaro itu setahu gue main masih ada gangguan di lututnya, uh, tapi kita besok butuh Juwaro sih untuk defense, karena size-nya Thailand ini bagus banget, especially dengan adanya si Moses Morgan dan juga Tyler Lam. <tuh> Entar guys, gua minum dulu sebelum batuk, but I wait though untuk ngeliput besok ini uh, excited tuh tapi besok ini sebenarnya belum tegang sih belum tegang karena menang kalah lawan talent it's okay karena kita masih masuk ke uh, final 4 ya penting sih bisa main bagus sih ya penting besok yang penting bisa main bagus nembaknya oke okay, dan jangan sampai ada yang cedera sih karena lapangannya licin banget as you can see uh, dikit-dikit kalau udah ada keringat atau udah lama mainnya play-nya itu bisa licin banget jadi bahaya banget sebenarnya em um, yeah. yeah, men dan tegangnya pas baru final four sih, karena final four obviously antara masuk final atau enggak final. But I think it's gonna be a dog fight in the final four akan seru banget sih. I think dua semifinal itu nggak bisa ketebak siapa yang akan bisa menang. Uh, but good luck dong untuk timnas kita, dan juga kita harus send them good vibes sih untuk masuk ke final four nanti ini, so. Uh, itu dari uh, dari Timnas Putra. Sekarang kita pindah ke Timnas Putri. Congratulations though, to the girls yang mengalahkan Filipina. Kemarin ini 89-68. One step closer on making a new history winning the gold medal. Kita belum pernah ya Putri menang gold medal sebelumnya. Uh, semoga hari ini, kayaknya mereka ntar main jam 3 sore Semoga mereka bisa mengalahkan timnas Tuan rumah, Kamboja Kamboja juga putrinya, gila, main lima juga Amerika, Guys starternya But main, obviously, yang Anggriani was the MVP dengan 24 poin dalam 16 menit Gila sih, off the bench, <laughs> mentally Mentally, dia udah siap banget sih, dia udah siap banget Dan dia tahu kalau dia harus attack, dia harus score, dia harus hustle Dan gak ada satu pemain Filipin pun yang punya jawaban sih untuk menjaga Uni kemarin main ini So, kredit sih Uh, kepada Coach Sofie juga dengan strateginya dan juga kredit kepada Little Shooter yang sudah membantu timnas kita, <laughs> but Uh, Coach Sophie juga pintar banget main-mainin Ayu juga Off the bench Ayu, man I think she changed the game though kemarin ini Dengan energinya dia dan juga hustle-nya dia Gila, bola kemana aja dikejar, man Sampai jatuh jatohan Asli keren banget sih Ayu kemarin ini uh, Mungkin statistiknya memang cuma 5 poin, tiga rebound Tapi impact-nya Ayu itu menurut gue gak terukur Dan gak akan ada di box score kemarin ini And obviously dua pemain naturalisasi kita Juga played really well Kim mainnya 20 poin dan 15 rebound uh, Di babak kedua sih Untungnya dia step up Uh, bawa pertama gue main agak ngering-ring, lah dia kayak udah ngos-ngosan gitu, tapi untungnya Di babak kedua, dia uh, bisa dominate the pain area kemarin ini untuk timnas Nas uh, Peyton with it, defensively was amazing Dia bener-bener kerja keras banget untuk jagain nomor 10 dan nomor 17, nomor berapa lagi Pokoknya main dijaga semua lah sama Peyton Whited kemarin ini uh, Defense nya dia oke okay banget, dan juga main abis interview sama Peyton um, Keren banget sih interview dia, dia juga kan kita tahu dulu sempet um, apa ya, diserang netizen juga lah ya setelah gagal di 3x3. Uh, sekarang ini salut banget sih gue, dia masih mau main untuk timnas kita, uh, bounce back, still fight for that flag, menurut gue. Uh, dan juga cerita kalau dia kena epilepsi juga main waktu main di Eropa. Uh, so... Man, nothing but respect sih untuk Peyton Waited yang benar-benar uh, berjuang banget sih untuk tim nasional Indonesia. So once again, thank you so much kepada semua pemain putri kita uh, for the efforts, for the fight. Um, ya kita perlu dua menang lagi sih untuk bisa memastikan medali emas jadi semoga aja mereka nggak complacent uh, beberapa game ke depan ini dan semoga aja benar-benar bisa mendapatkan medali emas amin sekarang kita akan pindah ke NBA uh, Javu sih untuk Phoenix Suns kena bantai lagi di elimination game mereka main kalah 125 100 dari Denver di game six at home again At home again setelah tahun lalu dia ayam ayamin sama luka Doncic, sekarang ini dia ayam ayamin sama Nikola Jokic um, sedih banget sih udah buang Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crow, dan berapa first round pick buang nggak tahu itu uh, ya yeah, all that just to get eliminated in the second round habis <laughs> kalah langsung mereka mau mikirin trade mungkin di Andre Ayton, CP3 dan mungkin juga mau memecat si Monty Williams uh, gak tahu kenapa sih tiap kali game penentuan at home mereka tuh kayak jauh kayak gak? Jelek aja gitu main nggak ngerti kenapa. Tapi ofensinya lagi semain gila sih. Awal-awal wangi banget sih. kuat 1 aja kongkala mereka udah 44 poin. Dan ya yeah, at halftime udah 81 poin. Dan mereka sudah up. 30 poin dari Phoenix Suns. Uh, belum apa-apa juga main KCP. Gila, 21 poin. Um, main KCP tadi juga pertama sih. Offensively, defensively, he was really good. Uh, and it's KCP, guys. Can't <laughs> Caldwell Pope. Yang bantai kemarin <laughs> ini di awal-awal. Um, plus udah gitu si Devin Booker sama KD juga dua-duanya struggling offensively. Uh, Booker quiet buzzy Bukan gila sih, tiba-tiba di awal-awal jago banget, Efficient banget nembaknya, di dua game terakhir ini malah Agak quiet, Main itu cuma 12 poin, 4 dari 13 nembaknya uh, Udah gitu, habis game gak mau, ngomong, gak mau ngomong sama media juga kemarin uh, KD 23 poin, 8 dari 19 nembaknya uh, Tapi of course kita semua expect KD kalau di game kayak penentuan gitu Harusnya bisa 35 poin plus lah Nembaknya harus bisa 30 kali menurut gue, karena kan Stas juga ada investasi ya. Ada investasi ke dia untuk bisa carry timnya ini masuk ke NBA Finals. Tapi mungkin... emang Bang Kedy ini... ...bukan bus driver ya. Kok katanya Charles Barkley. Mungkin Bang Kedy ini gak bisa carry a team aja sih. Menurut gue malah campaign kemarin. Cameron Payne yang top scorer dengan 31 poin. Uh, Kemudian sih yang jadi pembeda sih... ...Mountie Williams saat ngelatih. Jadi kan Phoenix sempat early lead. Tapi gua gak tahu kenapa. Dia keluarin KD, lalu suruh si Dibuk main sama pemain bench semua, dan langsung kena 17-0 run. Dan menurut gue tuh, that was the game sih. And the Invernuggets, uh, mereka juga gak mau game 7 main ini. So, Jokic triple-double, 32 points 10 rebound, 12 assist. Jamal Murray with 26 points Uh, all I can say, Denver Nuggets lumayan ngeri sih. Lumayan ngeri karena chemistry-nya juga oke. Okay. Uh, Mike Malone, uh, he is coaching his ass in the playoff right now. And Aaron Gordon, NKCP. Menurut gue juga defense-nya sangat crucial banget untuk Denver Nuggets. Dan ya, yeah, nggak akan kaget sih kalau nanti mereka bisa masuk ke NBA Finals. And apakah Doc Rivers? About to blow a uh, 3-2 lead sekarang ini melawan si Boston Celtics kemarin ini si um, saya nggak sih Philly si Philly punya kesempatan besar untuk bisa loss ke uh, Conference Finals tapi offense mereka babak banget dan akhirnya kalah 95-86 dari Boston Celtics. Uh, Defensa mereka di tiga kuartal pertama, oke okay banget. Mereka nahan Jason Tatum untuk hanya tiga poin aja. Tapi sayangnya field goal mereka hanya 36%. Uh, lalu juga nembak 3 poinnya hanya 8 dari 34. Uh, James Harden had a bad game. Had a really bad game. Weni Om tiga uh, 13 poin, 4 dari 16 nembaknya. And you guys know what happened in the fourth quarter? Yeah, it was Jason Tatum time. Uh, he took over the game, though. Uh, I am humbly one of the best players in the world. <laughs> Bisa aja bang Tatum, but hey, it was facts, though. Uh, gak peduli. Tiga kuarter pertama ancur, tapi yang penting kuarter keempat, man. Kuarter keempat nanti nembaknya masuk semua sih. So mentalnya, mentalitas Tatum keren sih. Tatum. Uh, dia nggak apa, nggak down setelah tiga quarter jelek nembaknya. Um, Tatum outcourt the whole. Sixers team gue 16 13 di kuarter keempat. Uh, dia 4 kali three point masuk di kuarter keempat dan satunya adalah dagger yang 3 di depannya Harris Maxi Spider pun yang nonton kemarin juga ada prediksi katanya kalau Jason Tatum kuota 4 bakal jago ternyata bener sih Spider. Uh, selain itu menurut juga Marcus Smart sih salah satu pemain terbaik menurut untuk Celtics main ini uh, dia juga ada satu warna floater kali terakhir gue lupa-lupa sih tapi yang pasti ada big bucket terakhir juga uh, Smartman selesai dengan 22 poin 7 rebound, 7 assist Jalen Brown juga added 17 poin for the Celtics kalian tinggal fans besok tegang sih karena Doc Rivers itu sembilan kali kalah di game tujuh. <laughs> so, gue will see apakah besok dia bisa menang atau tidak. So, karena kita menang ke Miami Heat, man. Miami Heat got it done today. Uh, mereka mengeliminasi New York Knicks setelah menang 96-92. Number 8 seed, man. Going to the Eastern Conference Finals. Uh, ini kok Terakhir tuh New York kali ya, tahun 99 sih ingat gue, tapi baru sadar sih ternyata Alex Polstra belum pernah jadi coach of the year, man that is so disrespectful, <laughs> dan ini adalah conference uh, finals ketujuhnya dia selama 15 season ya, menghala di uh, Miami Heat, uh, back to back ya, tahun lalu itu mereka, nomor satu, si di nomor 1 ke conference final sekarang ini mereka si di nomor 8 dia just trolling trolling the league guys even the source aja hari ini Miami dia untuk nge dengan meme Jimmy Butler saat ngeliatin si Julius Randle uh, imagine ilang talent Hero hilang, Victor Oladipo hilang, siapa lagi kira-kira mereka ya um, But yeah, and still making the Eastern Conference Finals, that's just some gold shit sih, by the Heat. Uh, Jalen Brunson though, hari ini ngerasain deritanya Luka Doncic juga. <laughs> Gak dapet support dari bintang Knicks lainnya. Apalagi, uh, Brunson hari ini offense-nya sadis sih. 41 point, 14 dari 22, field goal-nya most point by a guard uh, in New York Knicks history. In the playoff, uh, tapi terakhir memang si Bronson ada turnover yang krusial dia ngopre agak susah tadi ke Julius Randle, padahal tadi ini hanya tertinggal dua poin aja. But still though, big respect untuk Jalen Bronson uh, yang fought the whole way today. Uh, bener sih katanya Eric Postle nggak ngerti kenapa dia nggak masuk ke All NBA ataupun ke All Star, uh, yang masuk ke All NBA dan All Star malah Julius Randle, <laughs> malah Julius Randle, but Julius Randle being Julius Randle hal ini 15 poin. Tiga dari empat belas dan satu dari tujuh poinnya. Beban-beban untuk New York Knicks hari ini, si Julius Randle. Gue penasaran sih, apakah kira-kira akan di-treat atau enggak off season ini. I'm very curious karena mbahnya New York Knicks ya bukan Spike Lee sih tapi mbahnya satu lagi itu Stephen A. Smith udah berharap banget sih untuk dia di-trade RJ Barrett juga loyo hari ini nih guys loyo, satu dari 10 aja nembaknya RJ sekarang bisa fokus sih, bisa fokus untuk datang ke Jakarta main FIBA World Cup sama Kanada tapi si Hit sih emang tadi strateginya mereka daring si Knicks untuk nembak 3 point mereka build a wall inside the paint area untuk jaga paint area-nya mereka bam ada Bayo He was good the whole game, 23 points 9 rebound. Tadi quarter keempat, gini Butler juga yang found his groove. Jimmy selesai dengan 24 poin dan 8 rebound. Sekarang ini, gue berharap lawannya Celtic sih. Untuk mengulang final conference tahun lalu, kayaknya akan asik aja sih. kayak akan panas. eh kalau Joel Embiid juga gak masalah sih. I Jimmy and Joel, itu bakal banyak trash talk juga sih. And James Harden. And terakhir, Michael Green. Gak belajar dari Dylan Brooks ya? Nyinggol King James kemarin di Insta Story is a big, big mistake. Man, you bisa lihat. You guys bisa lihat hari ini. LeBron and the Lakers came to play. Dan King James gak pernah kalah saat ada opportunity to close out at home. Uh, jadi tren itu berlanjut hari ini. Dan Golden say worse gak dikasih ampun juga hari ini. Lakers menang 122 122-101 untuk lolos ke Western Conference Finals. Ini pertama kalinya uh, si Warriors kalah under Steve Kerr in a series yang gak di NBA Finals. So Lakers memulai season ini 2-10 and now they are in the Western Conference Finals. So y'all better thank Rob Pelinka for this, man. Uh, tapi Lakers dari awal emang udah on fire bahwa Mereka sempat leading 17 poin langsung. Um, Warriors sempat mau comeback. Uh, tapi menurut gue sequence ini penting banget sih. Sequence dimana Clay miss a 3-point shot Uh, and then si Anthony Davis, man, huge block on Dante Divincenzo. Lalu tiba-tiba si Austin Rivers nembak di tengah lapangan dan masuk guys. Dan dia pasti liberasi sempat gampar salah satu fans <laughs> si Lex. tapi habis itu dia minta maaf sih. Terakhir pas lagi press conference. Uh, jadi menurut gua sequence itu mematikan uh, apa ya? Mematikan momentum Messi Warriors untuk comeback. Lalu kayak bikin Warriors juga lemes setelah itu. Kayak udah oh my god kita udah coba comeback terus kena uh, big shot dari Austin Rivers so. Itu menurut gua adalah sequence terpenting di game tadi ini sih. Um, plus Warriors hari ini nembaknya disaster. Uh, 39 dari 103. Uh, that's not recipe untuk bisa menang game ini. Three pun juga 13 dari 48 and where is Game 6 Clay, men. Game Six Clay hari ini nggak muncul, men. Hancur lebur malahan hari ini si Clay. 3 dari 19 nebaknya, dan hanya 8 poin aja. So, what happened to Clay, though in this series, sih? Gue penasaran, sih. Clay hancur banget, man. Selama satu series ini, uh, mungkin hanya game 2 doang, kali Cuma game 2 doang, kayaknya Clay, mennya oke. Okay. Uh, but, Clay... I don't know man, I don't know what happened and cuma ada dua orang doang yang double digit untuk Warriors Steph 32 point and Dante with 16 points uh, ini nunjukin memang tim ini nggak ada hal ya, ternyata ya yeah. it's not deep <laughs> beda banget sama si Lakers. Lakers saatnya ada lima pemain yang double digit. LeBron was all business like I said. Tiga puluh poin, sembilan rebounds, sembilan assist dari awal lu bisa lihat dia udah agresif banget sih untuk nyetak poin. And he was just very focused sih, very focused. Uh, pertama dari three point, lalu juga tadi paling keren menurut gue dari bahan bola langsung dia push bolanya, uh, dia nuluk pass, jadi so, show time kepada Rui Hachimura for the slam, uh, almost a perfect game menurut gue untuk LeBron James, uh, like I say, he's not taking any chances untuk ada game ketujuh. Anthony Davis was doing his thing too, 17 points, 20 rebound, and 2 block shots, but Austin Reeves though, Austin Reeves menurut gue yang crucial hari ini untuk Lakers, dengan 23 point, 5 rebound, 6 assist, outplaying, Jordan Poole, and Clay Thompson, the whole series. Mereka gue, much respect, though, untuk Austin Reeves. Ini kayaknya Konghalla adalah first experience, uh, first playoff experience in the year untuk Lakers. And ya yeah, kita juga gak boleh lupa dengan uh, D'Angelo Russell yang juga 19 points hari ini. Tapi yang paling asik sih, Danny Schroeder ya. Abis selesai game-nya langsung upload foto deh uh, di instagram dia untuk flexing depannya Draymond saat abis lolos. Tapi they are friend, though, they are friends, They are just showing respect. Cuma tadi emang sempet panas aja saat Draymond jejelin bola ke mulutnya si Dennis uh, Schroeder. Dan anehnya, Dennis Ruder kena tag dan juga kena ejection. But, up next, untuk Lakers, mereka akan ketemu dengan Denver Nuggets. Woo, Yoke is against AD. Uh, that should be fun. Ulangan final conference di Bubble. sih ingat gue, tapi dulu penghalang Lakers menangnya 4-1. But this time, I think it's gonna be much tougher for the Lakers. Uh, excuse me. Uh, season matchup-nya mereka 2-2 tahun ini. So, nggak gitu ketebak. Kira-kira siapa yang akan bisa menang uh, bahkan I can't wait to watch that series uh, Sedangkan untuk Warriors Big off season uh, Mereka kayaknya harus nego ya eh? Sama Draymond Green and Klay Thompson Semoga aja pada mau terima pay cut Kalau memang mereka mau keep the score Katanya juga ada kabar Mereka mungkin akan coba untuk move Maybe Jonathan Kuminga Ataupun juga Jordan Poole uh, Belum juga off season Udah ada gosipnya aja So it will be interesting sih Untuk lihat apakah core nya akan berlanjut atau apakah ini sudah dari udah akhir dari dinastinya Gonsei World so let me know in the comment section below guys so itu untuk time out hari ini thank you so much guys and karena kita akan masuk ke prediction dulu besok hanya ada satu game aja game ketujuh antara Celtics Mount Sixers uh, let's go with Sixers plus seven kayaknya kok kalah Sixers udah kalah tipis sih karena offense mereka kemarin udah bapuk jadi harusnya besok Harden lumayan sih mainnya harusnya so good luck untuk semuanya Nah, uh, no, karena kita pindah ke player of the day ada yang I, I give it to LeBron, man 30 points, 9 rebound 9 assist Dan ini ke Apa ya, kemenangan ke 41 Series playoff untuk LeBron James And this is most By any player, so that's some king shit That is why he is our player of the day So, timeout, geng Itu dulu untuk timeoutnya hari ini Thank you so much uh, Belum tahu sih, kapan lagi kita bikin timeout <laughs> Karena abis ini kita akan Uh, ngeliput si games terus sih, kayaknya dari hari Minggu, Senin, Selasa, habis itu Rabu udah pulang ke Jakarta, jadi kayaknya mereka akan main 3 hari berturut-turut sih, I think, so I'm gonna be busy the next 3 days, uh, I'm excited though, excited like I said, <laughs> so um, hopefully you guys enjoy today's class, seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan untuk comment, and thank you so much for yang sudah subscribe, dan sudah selalu support, uh, really appreciate everybody, and yeah, I hope to see you guys again very soon, peace out everybody!